serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita keunggahan dan ke kabar pertama ada sebuah postingan dari akun instagram atik batik persahabat ya, yang mengunggah sebuah postingan foto dirinya bersama Rizky Milar. Wow, terlihat sangat ganteng dan keren banget, pasabat ya Abang Bi. Tentunya mudah-mudahan selalu berikan kesehatan untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Kulepas kau dengan ikhlas, siapa di sini yang ikutan bahagia dengan hari yang akan dinantikan, Babang Rizky Bilar. Halo-halo Triogesrek Leslar Wow persahabat ya siapa aja nih Tentunya yang ikutan bahagia dengan hari yang akan kita nantikan Tentunya yang akan dinantikan oleh Rizky Bilar dan lesi Kejoro persahabat ya Tentunya kita sebagai fans merasa ikut bahagia dan senang banget persahabat ya Akhirnya tentunya kesengan kita Leslin Bilar Menuju halal bersahabat, ya, dengan yang terbaik. Mudah-mudahan acara selalu diberikan kelancaran. Dalam postingan tersebut juga, tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Wahyuni. Dian mengatakan, "Kulkas dengan ikhlas untuk melihatmu bahagia, meskipun semua kini hanya tentangmu." Wow! Ada juga komentar lain dari akun Album Anis Korharcis. Hartis mengatakan semoga lancar ya Bang. Tuh doa terbaik persahabatnya doa yang selalu dipancarkan untuk Lesti dan Bila mudah-mudahan dilancarkan untuk segala urusan dan niat baiknya. Ke kabar selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial juga persahabat. Ya. Alhamdulillah. Khususnya untuk Akun TikTok Lesti dan Bilar sudah centang biru, Pak sahabat ya. Berkat tentunya banyak sekali yang sayang kepada Lesti dan Rizki Bilar, Pak sahabat ya. Akhirnya tentunya untuk kedua akun TikTok dari Lesti Bilar sudah centang biru, Pak sahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan kita selalu kompak untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan terbaru dari Om Izhar. Di sini tentunya Om Izhar mengunggah sebuah postingan foto sedang sholat Jumat bareng Babang Ganteng kita, persahabat ya. Ini luar biasa banget calon manten akhirnya muncul juga persahabat ya. Di sini terlihat sangat ganteng dan tentunya terlihat sangat soleh persahabat ya. Mudah-mudahan Abang Bilar bisa menjadi imam yang baik untuk dari LSD Kejora. Dalam postingan tersebut juga, Michel menunjukkan sebuah kalimat caption: "Jumat barokah, semoga kita semua tetap menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah SWT. Amin. Masya Allah, para sahabat ya. Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin ya Robbal Alamin." Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.